Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat warah selalu rezeki lancar untuk kita semua Selesai nyeruput banyak kopi Waktunya kita beraksi berburu tubuh Garuda pedasila Ayo langsung aja teman-teman Oh mohon maaf teman-teman. <laughs> nah ini dia penampakan Tugu Garuda Pancasila yang ada di pertigaan Jalan Merdeka Desa Mojo, Kecamatan Badang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Cukup lengkap teman-teman. Ada visi dan misi desa juga di sini. Mantap peninggalan dari KKN Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2014. Tergolong baru ini menurut saya daripada. Tugu-tugu Garuda Pancasila yang lain yang pernah saya datangi ya Ada logo Gerbang Masyarakat Dan juga ada 10 program PKK Mantap Ini dia para personil dari KKN loter 95 ya mungkin ini Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2014 ada siapa saja di sana kita cek mungkin ada di sini nama-nama Anda atau saudara Anda yang uh, ikut berpartisipasi dalam pembangunan Tugu Kedapannya Pancasila ini ada juga nama kepala desa Mojo saat itu Sekali teman-teman Ada lebih kurang 31 Anggota KKN Ini dia penampakan Tugu Garuda Pancasila nya masih keren sih Ada beberapa huruf yang hilang itu Di sila kelima ada I nya Di Indonesia hilang Di bawah ada sesaji Saya rasa cukup sampai di sini untuk review tugu Garuda kali ini, teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara berlangganan, alias di-subscribe, kemudian disukai atau di-like, dan juga di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, sehat warah selalu, rezeki lancar untuk kita semua.